Halo sahabat minstan, jumpa lagi. Hari ini adalah hari ke-31 perjumpaan kita ya sahabat minstan. Hari ini kita mau makan Indomie rasa soto lamongan sahabat instan. Ini khas Jawa Timur sahabat instan. Oke okay, sahabat minsternya langsung aja kita cobain ya ini semua Bisnya Hmm Enak sahabat minstan ini mie nya Hmm Wah, hanya seger sahabat main, Oke sahabat mainstan kita sudah selesai Terima kasih sudah pantengin kita Jangan lupa subscribe ya sahabat mainstan Biar kita bisa ketemu lagi besok Oke sahabat mainstan Sampai jumpa lagi besok ya Dadah